Strike bro, strike strike, ikan apa ini? Kencang sekali tarikannya, nilai ini kayaknya ini. Ntar bro, sabar dulu bro. Ah, bener, ternyata nila babon bro, pelaris, pelaris bro. wah oh, strike lagi bro wah ini besar kelihatannya ini wah ini kelihatan kepalanya bro pelan-pelan bro kita angkat bro hmm ternyata ikan apa itu namanya ikan gabus bro panjang ikannya ini termasuk babon top top bro top bro kita lepas dulu ya, Bro. Mantap. Mantap, Bro. Oke, kita lanjut, Bro. lagi-lagi strike, Bro. Kenapa lagi ini? Wah, nyangkut apa enggak ini bro? Weh, berot bro, weh. weh, weh, weh, weh, besar ini bro, besar ini, wah, sama, gabus lagi ternyata, kayak tadi ini, besarnya ini, wah eh, mantap bro, mantap lepas lagi bro. Mantep Tunggu dulu bro Kita Mancing lagi Belum ada tanda-tanda Ah ini ini, ini. Ada tanda-tanda ini Wah ini Apalagi ikannya ini Wah wah, ini laba pun lagi nah, Hari ini lumayan bro Ikan nila Ini ini saya tunjukkan ikan nilainya, lumayan, bro. Lumayan, lumayan, biasanya enggak dapat gini Ini pas, kok banyak di rawa-rawa ini, bro. Mantap, bro! Wah, ada tambahan lagi, strek lagi nih. Ada tambah-tambah, ayo. Ayo terus mutar-mutar terus. Wah, nila-nila lagi nih bentuknya bulat ketergatan ini. Ah, babon ini ternyata ini. Ini kakaknya tadi nih. Lebih besar. wah top, top, top. Wah, lumayan ini, lumayan-lumayan lumayan. lumayan, lumayan. Top, top, top. Lumayan ini, ini umpannya jangkrik. <laughs> ah, mantep. Mantep, Bro. Hmm. Sip, sip. Aduh, aduh, aduh. Ada lagi. Ya, terus, terus. Pelan-pelan saja. Biar nggak lepas lagi ini nilainya ini. Lagi-lagi nila terus, sip-sip, hmm. Hmm, amis, <laughs> nilanya babon-babon, baunya amis. <laughs> lanjut lagi ya bro kita lanjut sampai habis ikannya ini pokoknya wih du du du du du du du bisa sisa masih ada terus ini gak, -gak bisa habis ikannya ini wah wah wah ini sudah pegang lagi nih tambah lagi tapi gak sebesar tadi ini bro gak apa-apa kita masukkan juga uh, ini, bro. Hasilnya, bro, Wah, lumayan. Cukup lumayan, terima kasih banyak